Dari pihak penagihan aplikasi Shopee, dan ini kemarin dikirimkan oleh subscriber kita yang hari ini sedang panik, sedang galau. Ya, ketakutan. <SILENGALAAN>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 ya hati-hati ntar kalian gua suratin pakai surat somasi nah ini bahaya banget ya kalau kita nggak tahu jadi pada video kali ini coba tulis di kolom komentar siapa aja yang udah pernah ngedapetin surat somasi dan coba cek ya isi dan label dari surat somasi tersebut Oke baik hari ini baru-baru ini kita mendapatkan surat somasi dari pihak aplikasi yang lumayan cukup raksasa mungkin ada yang udah dapet dari Shopee. Atau mungkin dari beberapa aplikasi-aplikasi raksasa lainnya. Nah, pada video kali ini... Kalian yang sudah mendapatkan surat somasi... Coba lihat ya... Ini sudah berlangsung lama dari Agustus kemarin. Ini udah viral banget ya... Dari Agustus 2022 ini... Pihak dari Kemkominfo, dari Bank Indonesia Langsung... Dan dari pihak OJK... Sudah mengklarifikasi ya... Terkait surat somasi yang hari ini sedang beredar di masyarakat kita. Oke... Ini kita bisa melihat sama-sama, ya, di belakang layar monitor berikut ini. Kalian bisa melihat dari pihak penagihan aplikasi Shopee, dan ini kemarin dikirimkan oleh subscriber kita yang hari ini sedang panik, sedang galau, ya, ketakutan. Nah, hari ini, ya, langsung kita pengen ngebahas tentang label Bank Indonesia dulu. Kalian juga bisa melihat di belakang layar monitor ini, ya, kalian bisa membaca. Bahwasannya pihak Bank Indonesia tidak mencampuri urusan pinjol Mereka nggak mau ya mengurusin masalah-masalah yang seperti ini Itu langsung ditegaskan dari situs web resmi dari Bank Indonesia Mereka sudah bantah bahwasannya mereka tidak tahu menahu dan nggak mau mengurusin yang namanya aplikasi pinjol Itu yang pertama Nah bagaimana dengan pihak OJK Tadi gua udah mengkonfirmasi langsung ke OJK melalui kontak WhatsApp di 157. Namun terkadang memang cukup kurang memuaskan, ya. Kalian juga bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini. Gua udah ngelaporin ya tentang surat somasi yang dikirimkan yang katanya diduga dari tim penagihan debt collection dari aplikasi Shopee. Nah, gua nggak pengen nyalahin pihak aplikasi Shopee-nya. Karena sopi hari ini sudah uh, memiliki legal standing, mereka itu memiliki status terdaftar dan berizin. Hari ini yang menjadi masalah itu ya tim penagihannya. Makanya, kemarin gua sempat menyuarakan bahwasannya tim penagihan itu jangan lagi di pihak kedua ketiga, kan? Lebih baik dari pihak aplikasinya saja, namun adanya peraturan yang mengganjal tentang bahwasannya pihak aplikasi tidak boleh menagih lagi setelah 90 hari, sepertinya ini saling tidak berkesinambungan, ya nggak nyambung jadinya. Pihak aplikasi nggak boleh nagih, namun dialihkan kepada pihak kedua dan ketiga. Nah di pihak kedua dan ketiga hari ini banyak juga yang membuat segala macam cara ya kan, untuk menakut-nakuti masyarakat kita. Jadi gue udah ngechat langsung kepada pihak OJK dan memberitahukan bahwasannya uh, Bapak Ibu OJK hari ini kembali beredar nih surat somasi yang mencatut dan menempelkan label Bank Indonesia dan OJK. Ya bagaimana tanggapan Bapak Ibu begitu. Lalu setelah menunggu ya beberapa waktu yang dibalas itu ya malah menganjurkan kita untuk berkonsultasi kepada pihak Lentera dan Anusantaranya. Tapi bukan ke pihak Debt Collection ya. Mereka menyarankan kita itu untuk melaporkan hal ini kepada pihak uh, Lentera dan Nusantara atau Sopi. Ya sama aja ya kan. Tadinya gua kepengen ya pihak aplikasi dari pihak OJK itu menyatakan saja dengan tegas bahwasanya kami OJK dan Bank Indonesia tidak mencampuri tentang penagihan dan hutang di aplikasi pinjol gitu. Jadi jelas. Jadi enggak malah ngebahasnya Melantur ke sana kemari Gue ada bolak-balik kirimkan lagi gambar itu Jadi benar tidak ya pihak OJK mengetahui surat somasi yang berlabel OJK dan B ini Namun ya balasannya kembali seperti itu Ini segala macam Nah jadinya ribet dan gue pengen usul nih kepada pihak OJK Tolong kepada bapak ibu pihak OJK Yang hari ini menempatkan ya customer service terkait tentang aplikasi pinjol ini Tolonglah Letakkan orang-orang yang memang punya pengalaman yang memang bisa menjawab sesuai dengan kebutuhan yang hari ini ditanyakan oleh masyarakat, ya kan? Supaya nanti kami, ya, bisa menjelaskan kembali kepada masyarakat yang hari ini butuh informasi, kita bantu loh, pihak OJK, ya, kita sosialisasikan bahayanya ini itu segala macam, kita beritahukan kepada pihak masyarakat. Nah, hari ini kita tuh berharap setelah memberikan informasi kepada pihak OJK seperti itu, OJK langsung saja bantah dengan tegas. Itu kami nggak tahu. Atau bukan, itu bukan urusan kami. Atau mungkin mereka telah mencatut sembarangan label OJK dan B. Udah selesai. Ya kan? Nah, di video yang tadi sebelumnya, gue udah nunjukin ya Bank Indonesia udah bantah. Mereka nggak mau campurin masalah aplikasi pinjol ini. Jadi bisa dipastikan. Nah, ini kita pengen melihat pemberitahuan lagi dari Kemkominfo bahwasanya hati-hati setiap penagihan melalui surat somasi yang berlabel OJK dan Bank Indonesia itu dinyatakan hoax jadi udah cukup jelas Nah sekarang gua pengen kembali kepada pihak OJk-nya Bapak Ibu OJK yang terhormat Hari ini Bapak Ibu menyarankan kami untuk berkonsultasi kembali kepada pihak Lentera dan nusantara Nah sekarang pihak Lentera dan nusantara kami mohon ya kepada pihak OJK apakah pihak Sopi, Lentera dan Nusantara hari ini sudah memberikan kepada pihak kedua dan ketiga ini sudah yang bersertifikasi atau tidak? Apakah mereka tim penagihan itu sudah didapatkan, sudah diberikan uh, pelatihan? sehingga masih saja hari ini terjadi sering kita temui uh, pengiriman surat somasi tadi berlabel OJK dan BI. Ini tidak boleh. Karena Kemkominfo sudah membantah ini ya kan dan pihak Bank Indonesia pun sudah membantah hal ini juga. Nah, itulah yang hari ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi, setelah gua tayangkan seperti ini apa garis kesimpulan besar yang bisa kalian simpulkan sendiri. Jelas ya kalau untuk Label OJK dan BI Kemkominfo udah ngebantah itu semua. Dari OJK juga udah ngebantah itu dan dari Bank Indonesia juga udah ngebantah itu semua. Jadi nggak perlu panik ya. Jadi kalau kalian mau melaporkan ini memang ada baiknya kalau kita itu melapornya ke Customer Service Lentera dan Nusantara-nya. Namun ya nggak mungkin kan kalau hari ini kita udah punya utang. Terus kita memang sadar hari ini kita belum mampu membayar. Kita bertanya-tanya, kalian bertanya, bertanya-tanya ya kan? Apakah benar ini dari pihak uh, Lentera dan Nusantara? Ya udah habislah kita ya kan kalau seperti itu. Nah, sekarang kita mau melaporkannya kepada OJK. Karena tertempel di situ label OJK dan Bank Indonesia. Oke? Jadi jangan panik lagi, tetap tenang dan jangan berpikiran yang aneh-aneh. Hari ini kita dituntut untuk bisa terus berbenah dan memperbaiki keuangan pribadi kita dengan cara ya. Bekerja bersungguh-sungguh dan berdoa. Dan jangan lagi gali lubang tutup lubang. Kalau kalian masih mempertahankan gaya dan strategi, strategi untuk gali lubang tutup lubang ya. Udah pasti nanti tambah ribet. Pasti udah tambah banyak masalahnya. Oke okay, ya jadi udah cukup jelas jadi hari ini yang sedang mendapatkan surat somasi dari aplikasi-aplikasi pinjol tolong untuk lebih selektif Ya apabila memang mereka menempelkan label OJK dan Bank Indonesia maka itu patut dicurigai. Ya apakah itu surat resmi atau tidak? Karena dua lembaga besar ini nggak mengurusin masalah pinjol seperti ini. Ya jadi udah cukup jelas dan mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Ya tetap semangat, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.